Jangan lupa tuan-tuan apa-apa Subscribe dulu nak no, ya Kalau nak gelih, animasi kita Hot Serunya Pendek kata ni boleh Ah, Ini kita kok cari Eee Bola juga amal sahaja panggil cuci, tidur menunaiku kini rumah baru, kini wedolo baru dekide Takut kita kini, Sudah hijau renang gini kau naga, mari rumah nombak itu kuchani. Kau nak ke mana umur habis, kumara umur tunai, tadi duduk hijau, tadi ini bukan kau, oh ini Oke kau, oh ini kan, kita tak kacil tengok, kita kacil soto, oh cepuk ketok soto. Oh la weh, tak ada apa lagi. kita lakukan mana hari ni Jadi kita ini, kena lagi Kalau kita tak lagi, sudah lagi Langsung ceku lagi Kita merasa ingin sungguh oh, Mari kita lakukan di rumah bersalah kita to brai join ye, untuk brai timu, untuk brai pau. Ni ko di nyi juk, Dia sebut juga nak cari ename ko putih. Mapo cari ename kau putih duk kacang tempat kita na menigo. Na okay, so nah gu ya. nah, ya. kita nak hari tau tak ore. Ha weh kalau kita nak tinggal, kita kena gigopok. Okey setuju ko. Duduk, namuk keputih, boleh. keputih ko boleh. Ha lawak kita juga. Hari ni hok ha nak mo sai dan juga woyo itu kita reyaklah ke dia kalau lalu kuni kiri kiri kiri kiri di nampak kado ni padahal juga hari ni ya jadi maka kita tak tahulah juga semata-mata boleh duduk kucang boleh duduk agu duduk carilah juga anu meko putih ada meko putih so tak ada ke dia tak no apa dia kira dia dia enak bunuh ada meko putih dia disikuti dia disikuti jadi nanti nanti nanti nanti Alumin ku putih Alumin ku kita, bagi kita je wapun Ini di mana bayang eh? Paduk, dari mana kita ni? Kita ni nyanyi, benar Kau dah mau 2, 3, 4, 5 ni orang ni Sik-sik duduk negara di tempat di dalam Pasar Hari ni kalau kita Tak pergi rayak kocik selemeh ni berat Rayak siapa? Rayak kocik selemeh eh? Apa kocik selemeh? Encik Seremen kata Sa'ik toju cerita lah namanya kau putih nak jumpa orang itu Aku tak rasa ada dia tak payah gaji penuh Tak tahu Bukan Sa'ik gaji Nabiya Sa'al ini dia balas rendang Dia balas rendang Aku rendang Dia balas rendang Oh kita lagi rakyatkan namanya gitu Kita lagi lagi selalu Maka pengasuh Sa'ik kalau nampaknya Pusingnya hati berkala kepala yang mengucap lagi kepada anak-anak jimperibara asal siluh pengasuh kusinan sama makosain saya dengan Hagi baik saya melihat kepada saya Jangan anu tetap akan mengembalikan Kulubatan bersenuh dan bagi saya asal luntut kalau mulai lagi Blah Betul ke mano kita lebiah? Everyone tak tak lagu mano aku ga ani aku tak lagu main nama kau putih ga. Bak ko tak lagu nyuk ga aku ka pia. Tidur ke tu? Gitu. Tapi dia dah tidur sa Tiga bulan tak bangun kalau tak geren. Denggua aku geru meh dia nama kau putih tak. Iani saja tak ada tak ada pelajaran ni bangun dia ni jijak dulu. Ni tu besau munggah dah ke aku. Enggak tak sanggih Sebab aku dengar dia Dia duduk oh, aku ya. kena kopi dia kata Tekor dia tidur dia kata Kelalai pada wayang datang Kelalai tak segerak datang Kelalai gerak aku jinjak dia kata Kelalai guna Kelalai kata dia duduk wayang kedap Yalah tak sanggih Dia nak dengar aku Dia tak mori kaku Tahu dia gitu dah tu. Ingat kau mengamati kau dia tidur. Lain pedawa yo. Okey lah tu. Okey lah itu seko. Kalau gerai grok, kena jijak, kena sempak, kena tampar dia kata. Kalau aku tu semati ya saya. Anu putih sebab dia ngaku gak dia pilih kasih semati. Oh macam gogok gitu lah. Gogok gitu gak. Macam saya. Eh, jollo saya kata anu putih dia dengar kita. Tui kuuu Eh, si kakak gung eh Tui kuuu Jangan buat kerja buat saya pengatuh, Apa dengan sebab, apa dengan kanda? Kamu dah tak aku makan jenom ikan putih Apa nak menyayak? Apa nak cerita? menyayak sangat menyayak Bangun! Bangun! Tak boleh bangun, aku lutut jadi patahnya dijak wadudku Aku kata bangun! Malah bangun Betul-betul muntah saya bangun Tak bangun Aku nak jejak lagi Nak bangun, aku nak bangun Jejak sangat Tak cekak, tak nak kerja segera Akhirnya saya juga kerja Oh, sini apa ya? huh? Mana saya? Ada ni, aduh sini Ehm, uh, sebab kita Mari ni, ada kerja tu itu Masak jelumih kau putih Kerja berapa dia, saya? Banyak lekal dengan segera Aku lah makan jelumih kau putih Anak pelakan masak jelumih kau putih Kerja berapa dia lagi? Gini, Duaiku Ada orang yang dihubungi di negara kita Siapa dia, Kujar? Jingu Jin, Magrana? Tak tahu tahulah Jin, Magrana tak tahu Habislah Ada Kujar sekena kata orang burung Kata bersara kata bogi Kata kaya dan melayani Jena Jepang Pasti tinggi kena napas dia Bila, Bia? Duaik, misalnya kita Ejasik tiga sani Bia boleh sakit lagi Kursi, Nasaik? Haa Jin, berapa dia? Tak tahu le jin apa dia kata dia nak boleh ke dia tu dia kata pok dia jin mok dia jin. Ah tu sakit hatinya aku. Kalau ni biar aku gigni. Ke Mengenal buahku kita tengok serilah. Sebab dia kata ramai-ramai ni aku tak tak blue, dia kata. Tak tahu dia bagi mai, tak tahu dia rasa. Mana main kau putih mari dia kata, aku bukan kata buah dak. Aku nak cabu ekor ana main kau putih. Ye, yeah, sakit hatinya koyak. Dia kata apa dia? De, ekor, de, de, de. Dia kata cabut ekor dua ikan. Mana dia sekarang? tu ada orang yang besar. Maka di maha kajian nama Dengan kata saya, saya duduk cerita. Saya kajian duduk kucah Haru di dalam kedawang kita bersaruk. Maka maha kajian nama ikan. Jadu maha kajian nama Dengan kata saya, lagi. duduk ini dia kamu jinca kau jinca digana ah ah ini dia Jelako sungguh, binatoi anak jing, jelako aku lo kiri kane Wahai bapak jing, kagak dia, aku nak tanya kepada ada kamu ni, kamu asasilo tukung nunggu, titih meniti mahidu wano, ah, buk nak tanya, ikut aku mahidu wano, aduh, kamu ini letih jadi aku saugeh. jing muni asasilo tukung nunggu, mu mau wano, kalau bosu tukang gini ah. Saya ingatlah Saya dah dia Ibu Aduh Aduh Aku nak tanya kamu ni. Yang kamu sedap tapak Tapak ada pilih-pilih bayong aku ni Aku nak tanya kamu ni Salah apa ni? Hmm, cik Aku nak tanya kamu Okey, kamu buat gini ni Apa salah, apa rasa? Ah, tak ingat Tak ingat kamu lua sangi Lama sangi, sangi dah Weh dia kenal sama weh Kau tu nombor ayah tak? Nombor ayah Aaaaaaah Kau panas namu lo Muu kata nak ajok aku minai, air aku godeh pun tak ajok Aaaaaaah Apa dia lah abis ni? Dia kata kamu tak ajok minah Dia tak paham boh Aku segera Saini Hmm Nombor apa Ah tak kenal Aku jing jing jing jing Eh Jing paham moh Anu jing pibarok Hei Saini Saini dia aku nak gomok gocoh hutang no, ni, bapu dia, swallow swallow sama, uh uh uh kau lagi mana ni, mulai lagi tak kamu, Dia ni saat perlu dia tapak dengan tapak tangan Kenapa? Dia kuih dengan ibu jari Aku suruh untuk minta kamar Luli-luli Aku rasa jijok kalau dia tapak dengan tapak tangan tujuh belah tak tahu kita sakit lagi Tak tahu lah kalau saya ni tak berat abie. Suara... Suara memang lupa lupa je Kitalah waaay Tak teramuk Tak terawak Dia jijuk kita mati Patut kita nak buat lagu mana? Aku lagu ni ke Biyo Kita kena goyak kepada makcik Tuan Menteri Si Dewi Hama boleh nampak Biyo berapa putih? Aku boleh hati kau putih ni Menyemal Mopak <coughs> Biar Moryak Hei Aku bukan takut kamu Mutunggu semua aku sini Mutunggu sini aku sampai aku tak mari Haa Goyak Kiyo, makcik